Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami Di channel youtube kesayangan anda Tutorial Gordain uh, Sekarang situasi dan keadaan kita Bukan di dalam ruangan Atau bukan juga tutorial tentang Masang goreng Cuman agak berbeda sedikit Berada kita lokasi sekarang Ada di uh, Pagar Alam Di kota Pagar Alam ini Indah sekali uh, Pemandangannya di sebelah kanan saya ada juga Tugu Rimau namanya. Ya, permisi Mbah. Saat ini kita lanjutkan tutorial gorden kita. Uh, artinya tutorial kita saat ini evaluasi yang pemakaian bahan fitras dan bahan tebal bagian gorden kemarin. Sekali lagi kita bahas evaluasi masalah Bahan pemakaian titras atau bahan tipisnya Jadi dari bahan gorden yang tipis itu Seharusnya untuk memakai bahannya Dari suatu rumah yang cantik Atau rumah dinas atau rumah uh, Rumah pribadi Setelan minimalis itu adalah perkalian kali tiga Itu kalau mau sangat mewah Tapi bisa jadi dengan pemakaian bahan dengan kali dua Atau kali satu 75. itu pemakaian bahan yang paling tipis atau paling kecil uh, pemakaian bahannya tapi kalau seandainya, kalau anda ingin pemakaian bahan yang agak mewah, yang sangat mewah itu pemakaian bahannya kali tiga, paham ya? baik, itu untuk pemakaian bahan yang tipis sekarang pemakaian bahan yang tebal evaluasinya, kemarin di channel youtube youtuber yang lainnya ada permintaan dari youtuber-youtuber yang lainnya uh, kalau nggak salah Mbak Siti ya selamat siang Mbak Siti tutorial yang tak kemarin tuh saya kasih tahu aja ya pemakaian bahan tebalnya bisa dikalikan dengan angka 3 contoh kalau dia dalam 1 meter kalau kita buat yang mewah itu bisa juga kita buat uh, 3 meter Artinya dari 1 meter menjadi 3 meter Karena dikalikan 3 Sekarang Kita ambil tutorial yang agak mudah ya Bagian yang luaran Atau yang tebalnya Untuk gordennya Yang itu Pemakaian bahan 2,4 Bisa juga Itu untuk yang model smoke Model smoke itu Pemakaian 2,4 Berarti dari satu meter Contohnya itu Dari satu meter menjadi 2 meter 40 Baik Jika ada permintaan dari channel-channel lainnya Tidak apa-apa Tinggal di komen komen aja di bawah Nanti di rumah eh, Menghadapi bahan dan mesin Saya laksanakan untuk tutorialnya Oke okay? Gitu juga dari tutorial kita Jangan lupa padamkan atau matikan lambang subscribe-nya. Jangan jangan lagi dibuat warnanya merah. Artinya dibuat silver lambang subscribe-nya. Oke? Okay? Dan